Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube Taman Bermain Anak Hari ini kita akan bermain sesuatu yang spesial teman-teman Sebelum itu, jangan lupa ya, di subscribe, like, komen, dan share Untuk membantu mengembangkan channel youtube ini Oke, hari ini kakak berada di samping halaman kakak teman-teman Wah, Lihat rumputnya hijau Hari ini kita akan mencari Mainan teman-teman Untuk dipermainkan Wah Sebelum itu, ayo kita cari dulu ya teman-teman Lihat teman-teman Ada sebuah Kertas teman-teman Bersih apa itu teman-teman Berada di dekat pohon Wadidaw Ayo kita lihat dulu teman-teman. Ayo kita buka pelan-pelan teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat. Ini seperti permainan cabutan teman-teman. Yang berisi berbagai macam jajanan dan balon teman-teman. Wih, wadidaw, lihat teman-teman, ada waffle, giri, popcorn, waffle lagi, dan permen kapas. Teman-teman, waduh, kita akan bermain ini sepertinya. Teman-teman, wih, baiklah, kalau begitu, teman-teman, sepertinya hari ini kita akan bermain permainan cabut permainan cabut isi permen teman-teman yang berhadiah permen dan kapas. Wih, baiklah, let's go. Ayo kita mulai dulu teman-teman. Baiklah, teman-teman. Kita akan bermain cabutan. Wih, lihat ya, teman-teman. Sebelum itu ini adalah nomor Isi dibalik Isi cabutan teman-teman Wih Lihat ya, ini ada nomornya Teman-teman Berhadiah apa ya Kira-kira Wih Baiklah teman-teman Kita buka dulu satu teman-teman Semoga mendapatkan hasil yang maksimal Wih Coba Kita buka dulu teman-teman Kira-kira nomor berapa ya Wih, teman-teman Nomor 40, teman-teman Kira-kira apa ya Wih, seperti yang ini, teman-teman Nomor 40 Mendapatkan permen, teman-teman Wih Ayo kita ambil dulu, teman-teman, permennya Yang pertama, kita mendapatkan permen, teman-teman Wih Wih, saya suka, saya suka baiknya teman-teman kita ambil lagi teman-teman Kita kira mendapatkan apa ya Wih Nomor 14 teman-teman Kira-kira -teman. Nomor 14 isinya apa ya teman-teman Ayo kita cari itu teman-teman Kita mendapatkan Gary teman-teman ambil teman-teman Wih Geri salut teman-teman Wih Baiklah kita ambil lagi teman-teman Kira-kira Mendapatkan apa ya Wih Nomor 9 teman-teman Wih Kita cari dulu teman-teman nomor 9 Wih ketemu teman-teman Mendapatkan balon Wih Balon love you teman-teman Warna putih Baiklah Ini hadiah kita teman-teman Ayo kita cabut teman-teman Wih Kita sudah mendapatkan 3 buah teman-teman Wih Baiklah Ayo kita cari lagi teman-teman Kira, kira kita mendapatkan apa ya? Wih nomor tiga teman-teman balon lagi. Wih dapatkan balon lagi teman-teman. Kita cabut dulu teman-teman. Wih. Wih baiklah kita sudah mendapatkan empat buah jajanan dari permainan cabutan teman-teman. Wih wadidaw. Wih, Kita akan buka lagi teman-teman kita -teman. kira nomor berapa ya isinya Wadidaw Lihat teman-teman Nomor 37 Baiklah Ayo kita hitung teman-teman 34 35 36 37 Wih Kosong teman-teman Tidak berhadiah apa-apa kita belum beruntung Wih Baiklah Kita coba lagi teman-teman Kira-kira nomor berapa ya 32 teman-teman Wih Ayo kita hitung dulu Kira-kira Yang mana ya teman-teman 28 29 30 31 32 Wih Kita dapat wafer teman-teman kita dapat biskuit, teman-teman. Wih, wih, ayo kita cari lagi, teman-teman. Masih banyak hadiah yang harus kita dapatkan. Kira-kira yang selanjutnya apa ya? Wih, nomor 2 teman-teman. Wadidaw, satu, dua. Ya, kita mendapatkan balon lagi, teman-teman. kita buka lagi teman-teman kira-kira apa ya Wih nomor 27 teman-teman Ayo kita lihat dulu teman-teman Wih 24 25 26 27 teman-teman Wih kita mendapatkan permen lagi teman-teman Wih Wih, kita sudah menemukan Mendapatkan banyak teman-teman Dari permainan cabutan permen waffle, balon, giri Balon lagi Dan permen Wih, hadiahnya masih banyak teman-teman Wih Baiklah, ayo kita cari teman-teman Kita cari lagi Wih Ayo kita cepat dulu. Wih lihat teman-teman, kira-kira ini hadiahnya apa ya Wih 38 teman-teman Wih 36 37 38 Wih hadiahnya cocok teman-teman Wih ayo kita buka teman-teman Akhirnya kita mendapatkan cocok teman-teman Wih baiklah kita cari lagi teman-teman Wih, nomor 30 teman-teman Wih, mana ya nomor 30 Wih Wih 28, 29, 30 Ya Zong teman-teman Tidak dapat lagi Kita tidak mendapatkan teman-teman ya, Wih, ayo kita cari lagi Jangan menyerah teman-teman Kita buka lagi Wih, 39 teman-teman Wih, 37 38 39 Tunggu teman-teman Lihat di bawahnya Wih, kita dapat popcorn teman-teman Wih, kita lihat dulu popcornnya teman-teman Wih, ada Bas lagi ya teman-teman Wih warna hijau teman-teman. Baiklah. Kita cari lagi teman-teman. Permainannya masih banyak hadiahnya. Baiklah, kita buka dulu teman-teman. Sisa 2 lagi teman-teman. Apakah kita beruntung ya? Wih. Ya teman-teman. 3 4 teman-teman. Wih. Kira-kira di mana ya 3 4? 3 3. 3 4 teman-teman. Wih, kita mendapatkan Gary salut lagi teman-teman Punyanya -teman. Dilan Sandwich Wih Baiklah, kita teman-teman Wih teman-teman Sisa satu lagi teman-teman Semoga kita beruntung Kita buka belantuan teman-teman Wih Nomor 35 teman-teman Ayo Kita hitung dulu teman-teman 28 29, 30, 31, 33, 34, 35, teman-teman Wih Kita mendapatkan 2, teman-teman Kita mendapatkan 2 hadiah Kita buka dulu, teman-teman Wih Lihat, teman-teman Kita mendapatkan apa, ya? Boboiboy, teman-teman Danupin Ipin Wih Ternyata ini permain kapas dan popcorn, teman-teman. Wih, saya suka, saya suka. Ini enak sekali, teman-teman. Wih, baiklah, teman-teman. Permainan kita sudah berhasil. Kita sudah mendapatkan banyak sekali, teman-teman. Hadiah dari permainan cabut ini, teman-teman. Wih, wadidaw. Kira-kira sudah dapat berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 teman-teman. Wih, kita sudah mendapatkan hadiah 11 dari permainan cabutan kita teman-teman. Wih. Baiklah teman-teman. Sampai di sini dulu video kita ya. Jangan lupa teman-teman, bisa -teman, subscribe, like, comment dan share. Untuk membantu mengembangkan channel youtube ini Wih. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Dadah